Macet Cuk Oke kembali lagi bersama Arumotovlog Jadi seperti biasa hari ini kita kelembang lagi Ke Faisal Emek Shop <tuh> Mau ngelihat motor Soalnya motor lagi kebongkar di sana, lagi ada beberapa bagian yang dicet. Soalnya mau ganti konsep, bukan ganti konsepsi. Ya, ya gitulah pokoknya mah <tuh> pengen ngerubah bagian, beberapa bagian dikit-dikit, ngerubah warna maksudnya. Jadinya dicet sama paling ganti konsep, jadi warnanya nggak biru lagi biar nggak pada bosen gitu anjir polisi banyak amat cok ini motor kenal potnya bacot lagi ya, nih ya si teteh kena tilangnya dadah ada teh selamat ya atas surat tilangnya <laughs> sumpah ini motor kenal potnya bacot cok jadi rada rada takut kalau lewat sini tuh kenal potnya kalau nggak digas tuh tetep Tetap pacot gitu Apalagi digas tambah pacot lagi Kalau motor Yang WR kan 155 kan Digas pelan tuh Suaranya Mendem Tapi nanti pas digas Baru bacot. Jadi kayak gitu kan enak Bisa Ya sedikit Sedikit Mengelabui Bapak polisinya Supaya nggak ketilang. Tuh, aing ngomong aja kalah sama suara knalpot. Cok, anjir, ini motor emang paku knalpotnya bacot. Bisa Allah. mereknya apa? Termigoni, ya? termigoni atau karung goni sih? Kayaknya mah, termigoni, merek knalpotnya mah kalau nggak salah. Termigoni bukan karung goni. Jangan aing tau, soalnya karung goni sih. Pokoknya motornya hari ini kok pokoknya ini motor hari ini sama saya di-roasting pot bacot kopling keras mesin panas ini kaki di bawah ini udah ngerasa panas dari tadi pokoknya di-roasting habis-habisan di motor hari ini kopling keras tuh. koplingnya keras dekat lagi jadinya agak-agak susah kalau apa ya yang yang terbiasa pakai kopling jauh tuh agak agak agak ribet gitu kayak saya yang terbiasa pakai kopling jauh settingan kopling kopling jauh maksudnya jadi pas pakai settingan kopling dekat tuh kayak Rada kaku gitu apalagi pas macet pas pelan kopling dekat tuh paling nggak enak pokoknya posisi macet posisi pelan settingan kopling dekat itu nggak enak karena ya gitulah enaknya kopling jauh ini hari Sabtu udah pasti macet tapi tumben sih macetnya nggak separah kayak hari-hari kemarin ini masih agak-agak lowong ini mah padahal weekend hari Sabtu besok San Mori anjay Tadi malam NR kelembang tapi lupa bawa kamera bego bego arul arul padahal rame semalam sama anak-anak WR Bandung Raya terus anak-anak supermoto Bandung rame pokoknya mah Jadi nah, di mah kalau NR San Mori langsung aja apa rame cuk masanya udah kayak mau tawuran jadi emang sih kita jarang keluar di Deros Cuma sekalinya keluar, kok masak kayak mau tawuran anjir. Kosong-kosong, oh ada mobil, ada mobil, ada mobil, ada mobil. Nunggu kosong dulu, baru kita masuk. Bosen ya, vlognya di Lembang. Terus jalur-jalur ini lagi sama, aing juga bosen. Tapi, ya mau gimana lagi. Mau lewat punjul jauh, cuk pas pasti macet. Pun apa punjul, aduh, cut, bah mulut kok. Kalau ngomong tuh suka kepleset lidahnya, teh anjir bis hampir lagi <tuh> tadi mau niat masuk tapi pas moncongnya muncul nggak jadi ya udah mah di depan ini trek dari dari arah sana malah bis lagi lebih gede lagi aja bahan bakar cair mudah terbakar masa ya gitu mau dites mudah terbakar awas kendaraan panjang dan lebar awas mudah terbakar hatinya yang mudah terbakar Maran lebih 60 km Jam informasi ke emergency call 081121 blablabla. Bla bla. Oh, jadi kalau mobil ini balap, apa balap lagi apa? Balap ngebut lebih dari 60 km/jam, harap lapor ke sini nomor ini. Pertamina Call Center 135. Oke, okay, hubungi langsung Pertamina Call Center. Bilang aja pengen Pertamax Turbo satu drum buat stok sebulan gitu. Emang gimana ya, siapa? Uh, Blind spot segera menjauh. Anda tidak terlihat. Blind spot segera menjauh. Anda tidak terlihat. Ajay. Emang blind spot sih ini nggak kelihatan soalnya kepala itu. Spionnya kan ada di depan sono tuh. Spionnya di depan, terus sayanya di belakang, di belakang tangki. Yang nggak kelihatan lah. Makanya suka takut-takut kalau mau mendahului apa? Mendahului, mendahului trek gede-gede ini mending di belakang aja lah ya maksudnya jangan terlalu ke belakang pas di belakang juga sih ngelewati ngelewatin cuman nunggu benar-benar kosong kalau ada ini mah nggak berani aja udah saya emang nggak bisa ngebut bisanya ngebacot doang, bisa bisa nge nge doang di kamera itulah keahlian saya nggak bisa Willy nggak bisa ngebut bisanya ngebacot doang di kamera So, kaki, uh hangat hangat hangat hangat. Ini kalau kelembang, nr pakai lembang pakai motor ini nggak akan kedinginan aja. Soalnya ada penghangatnya di bawah di kaki sini. Jadi dijamin nggak akan kedinginan. Kan lembang tuh dingin kalau malam tuh. Kalau nr suka kedinginan. Kalau pakai motor ini tuh dijamin nggak akan kedinginan. Soalnya udah ada pemanasnya dikasih dari pabrik di bawah nih. Mesin kiri kanan itu ditempel kaki itu rasanya kayak, uh hangat hangat. Jadi kalau naik motor ini tuh kakinya harus ngebuka lebar gini, nih. Ngakang, harus ngakang. Apa namanya? Ngangkang, ngangkang, harus ngangkang. nggak boleh gini. Kalau gini mah panas anjir. Anjay, motor yang lagi kebongkar. Eh, ini standar mana? Kok keras sih standarnya? Oh, enggak Anjay motorku lagi kebongkar cewek, oh, belum dipasang pak remnya gearnya udah, ini ganti gear lagi ukuran berapa ini? 46 ganti gear ukuran 46 enam, aromnya semua di chat pokoknya kaki kaki, kaki kakinya di chat Aram US di depan di chat semua, Dikasih item, ini juga nanti di spotlight yang silvernya ini, di spotlight hitam soalnya ini body udah diitemin, scorelight item, jadi ditunggu aja hasilnya nanti. tadinya mau beli body sih, mau beli body baru, cuma apa nggak tahu ada nggak? soalnya dari kemarin nanya yang item tuh kosong, yang ready itu cuma bagian ini doang set panelnya. sedangkan ini motor kan set panelnya yang ini udah item, jadi masa beli lagi item? jadinya gitu, jadi mending scotland aja lah biar kalau misalnya bosan mau ganti biru lagi tinggal cabut Enjay. pokoknya nanti motor udah gak warna biru lagi daripada kalian bosan nanti kan ngeliat nih motor warna biru terus jadi mending dikati konsep. anjir lecet lecet lecet nah ini dia ecunya araser rc5 mini ini dapet second -in. soalnya kemarin nanya ke itunya yang pemasok RAC-nya kosong, udah nggak ada stok lagi buat WR. Kalau buat kayak Matic, terus motor bebek sport masih banyak. Tapi kalau buat WR udah nggak ada lagi. Nunggu yang versi terbaru RC5 Mini X kalau nggak salah mah. RC Mini X, tapi belum masuk Indonesia. Kunci taruh sini aja lah. Siapa juga yang mau bawa kabur dan motornya di depan sini? Orangnya di dalam. anjay pokoknya mah ditunggu aja tampilan terbarunya ini motor eh ini WR juga Hah? Dekal belum tinggal nyetak doang kenal sama lasernya KLX biru padahal hitam IUSD belum di ini Scotland. Kalau Oh. Dek, deket emang. Oh, ini dulu enggak ada ya. Hai Nih ganti handle. Nih ganti handle, Mang. Hai Tech warna hitam. Oh, ganti wheelset juga ganti wheelset juga nih banyak masih baru Cuk tuh masih ada garis apa gambar-gambar itunya tulisan-tulisannya habis ganti wheelset baru ini Ih, mau dicuci dulu cuci dulu atau nggak usah cuci banyak tapi nggak terlalu kotor dah jeng jeng jeng jeng anjay racer, juga diganti warna hitam terus handle ya ganti warna hitam biar masuk sama body body kan hitam soalnya jadi buat kalian yang mau jajanin motornya super motornya bisa langsung datang aja ke Faisal emekso gimana Bang daerah lembang di bagian enggak Arul mah ngomong di kamera di apa Farmhouse maju dikit pokoknya, aduh ini lepas jaket gimana susah amat. Tuh, pokoknya mah bengkelnya maju sedikit setelah Farmhouse. Kalau dari arah setiap Budi Mas sebelah kiri. Oke nanti kita lanjut lagi. Mau itu dulu. Makan lapar. Nah, jadi ini dia tampilan barunya. 2022. Anjay, ganti konsep. Emang ganti konsep beneran sih. Jadi ganti warna semua. Ini apa? Oh baterai. Jadi ini bodinya dari asalnya biru, kan tau ya kan? Ini dalamnya ini masih biru kelihatan nih. Ini di skotlet hitam. Di skotlet hitam ini body apa? Set panel belakang. Sa apa? Sayap depan, spakbor depan, sama batok ini di skotlet hitam. Kalau spakbor mah enggak, karena ini spakbor. Makai yang aftermarket, ada yang warna hitam, kebetulan ada di Faisal, ngetok. Jadi makai yang ini. Jadi nggak di spotlight kalau Spark Borma, pokoknya body doang. Body sama ini nih USD. Aduh ini lakban, ininya kelihatan lagi. Jadi USD-nya ini di spotlight juga, warna hitam, hitam dop. Kalau body kan hitam apa glossy, ini hitam dop kalau USD. Nih, ini kiri kanan di spotlight USD-nya. Kalau cover USD mah nggak, karena Cover USD nya mah udah hitam Ini udah hitam Terus sisanya itu Piringan depan Di powder coating jadi warna biru Kan asalnya piringan depannya hitam Expedition Di powder coating jadi warna biru Terus Apa Swing arm belakang Swing arm belakang dicat Jadi warna hitam juga Ini radiator tumpah kah ini swing arm belakangnya dicat jadi warna hitam karena asalnya itu kan warna apa sih namanya itu asalnya tuh silver. Nah, ini dicat jadi warna hitam. Ini dicat jadi warna hitam swing armnya, terus yang dicat lagi tuh pokoknya yang dicat tuh swing arm engine guard. Ini dia, ini engine guardnya warna hitam. Ini yang besi Yang aluminium maksudnya Ada di Faisal Shop Kalian bisa order aja Terus sisanya tuh perintilan-perintilan kecil kayak Engine guard kiri kanan Engine guard ini Cover cover block kiri kanan di cat hitam lagi Terus frame guard eh frame, frame slider Iya sama aja sih Terus jalur roda depan belakang diitamin lagi Sama ini nih Bagian-bagian bawahnya ini apa sih namanya Seperangkat alat ini nih alat unit track ininya terus linkage nya dicat hitam semua atau kan asalnya kan apa warna silver gitu ini dicat warna hitam semua terus apalagi udah sih itu doang jadi diganti full hitam kaki kakinya dibikin full hitam terus sama bodinya juga dibikin full hitam jadi, nanti tinggal main di decal, Dekalnya, misalnya, dikasih warna biru atau abu-abu gitu. Kenapa saya kasih dasar bodi, apa dasar hitam bodinya? Biar kalau misalnya corak dekalnya itu bisa masuk lah. Istilahnya, kalau corak dekalnya warna apa aja bisa masuk ke bodi, jadi nggak kelihatan belang. Makanya, bodinya saya kasih hitam karena kalau bodinya biru. Ya corak dekalnya nggak bisa aneh-aneh, nanti takutnya kelihatan belang gitu. Jadi ya saya kasih das apa, das, kasih dasar bodinya hitam, biar corak warna apapun bisa masuk gitu, nggak kelihatan belang jadinya. Udah itu doang sih. Kalau ngasportlight mah habis 300 ribu, kalau ngecat mah habis 400 ribuan lah, sudah semua. Jadi ini tinggal pasang dekal doang. Oh ini apa? tutup tangki nih ini tutup tangki di cat hitam juga ini asalnya kan warna apa gitu kemarin tuh ini penyakitnya lucu cok ini kalau jadi banyak user wr yang nanyain bunyi kerincing kerincing tuh dari mana sih katanya coba aja sambil jalan ditutupin eh dipegang tik bunyinya pasti hilang karena emang suaranya dari sini nih jadi dia getar nah jadi itu dia yang dirubah semuanya pokoknya konsepnya jadi full hitam Kaki-kakinya full hitam cuma velg-velgnya Velgnya warna biru sama piringan dan gear, dan gear kayak gitulah pokoknya warna biru Kalau untuk USD sama swing armnya dibikin hitam Pokoknya nanti ditunggu aja Ini karena karena ini tinggal pasang dekal doang sih Udah jadi <coughs> Soalnya dekal barunya masih didesain Belum dicetak Pokoknya ditungguin aja nanti desain dekal barunya kayak gimana Buat kalian yang mau bikin dekal bisa langsung ke Dirtieros Graphics Ba yang mau pakai desain punya saya juga bisa, tinggal bilang aja ke diri teroris grafik. Emang sih, kalau dilihat-lihat, kalau polosan kayak gini tuh cakep, item polos kayak gini, tanpa dekal kelihatan sangar. Ya emang kelihatan sangar, cuma rada gimana gitu, kalau polos, agak kurang aja sih Nantilah pokoknya, mah. Yang penting, udah apa, tinggal nunggu dekal aja pokoknya, mah. Karena rada, rada gimana gitu, kalau supermoto polos nggak pakai decal mah. Ini cover joknya juga diganti jadi full hitam, cuma striping biru gini. Kan yang kemarin kan biru. Kenapa ganti warna bang? Ya nggak apa-apa, gabut aja, biar nggak bosan gitu. Oke, okay, kita nyoret dulu, nongkrong sebentar, minum kopi eh minum kopi, minum teh pucuk, ngerokok sebat dua batang, terus kita balik. Kayaknya udah mulai mendung juga soalnya. Daripada antar kita kehujanan, ini masalahnya ceret bos. Daripada jaket saya kotor, mending pulang. Oke okay, jadi sampai di sini aja videonya. Ditunggu nanti konten apa? Desain decal barunya. Pokoknya nanti kalau decalnya udah jadi pasti di videoin juga, dibikin konten juga pas video pemasangannya ya kan. Oke, okay. see you next video.